Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Triono, calon Guru Penggerak Angkatan 7, SD Negeri Kejajar Kali ini, saya akan menerangkan atau memaparkan koneksi antar materi modul 1.3, Visi Guru Penggerak kenalkan saya Triono calon guru penggerak angkatan 7, pengajar praktik Bapak Afif Widianto fasilitator Ibu Liana Visi murid di masa depan 1. Filosofi Kihajar Dewan Toro 2. Visi Guru Penggerak 3. Inquiry Apresiatif Kanvas Bagja 4. Merdeka Belajar dan Profil Belajar Pancasila 5. Nilai dan Peran Guru Penggerak keterkaitan visi guru penggerak dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat sehingga dalam menyusun visi pengajaran guru penggerak harus berfokus pada murid agar murid dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya Keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak Nilai guru penggerak Berpihak pada murid Mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif Sedangkan peran guru penggerak Menjadi pemimpin pembelajaran Menjadi coach bagi guru lain mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi Guru Penggerak Visi Guru Penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran dari Guru Penggerak dalam mewujudkan profil belajar Pancasila. Sehingga Guru Penggerak Haruslah memiliki nilai dan mampu menerapkan peran sebagai guru penggerak Inquiry Apresiatif Bagja Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak maka akan mampu mewujudkan visinya Visi tersebut akan tercapai Bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana Maka perlu rancangan yang disebut dengan Inquiry apresiatif Dengan tahapan yang bernama kerja. Inquiry apresiatif baja, inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ia dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Inquiry apresiatif bakja. Bakja adalah akronim dari B buat pertanyaan. A ambil pelajaran. D gali mimpi. C Jabarkan rencana dan A, atur eksekusi. Kelima langkah utama bagja diimplementasikan dalam proses inkuiri apresiatif. Visi saya mewujudkan murid yang berakhlak mulia menguasai iptek mandiri. Karakter aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran, serta membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan. Ibu pernyataan Prakarsa Perubahan melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang religius terampil. Kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Mencari informasi di buku, jurnal pendidikan atau pengajaran. 2. Berkonsultasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Ambil pelajaran Discover Tanyaan Siapakah orang yang pernah berhasil mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana dia mengatur urutan pengajarannya? Aktivitas apa saja yang ia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Situasi apa saja yang telah mendukung usahanya untuk mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan Keterampilan apa saja yang sudah saya dapat untuk mendukung usaha mendapatkan model pembelajaran yang menyenangkan Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan Mencari profil guru atau kepala sekolah yang telah berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan Mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur pembelajarannya di kelas Gali mimpi, dream Pertanyaan Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika model pembelajaran yang menyenangkan sudah tercapai? Bagaimana perasaan saya jika telah memiliki model pembelajaran yang menyenangkan? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan? Setelah memiliki model pembelajaran yang menyenangkan Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan Akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran yang menyenangkan Tindakan atau penyelidikan Yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan Membuat gambar atau narasi diri saat mencapai model pembelajaran yang menyenangkan Memajangnya di kelas dan meja kantor saya Selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya Jabarkan rencana Desain Pertanyaan: Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Bagaimana? Cara mengukur kelanjutan dan melanjutkan langkah, bagaimana cara untuk saling menyeimbangkan usaha bersama untuk mencapai model pembelajaran yang menyenangkan, tindakan, atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, menyusun daftar model pembelajaran yang menyenangkan membuat catatan kemajuan meminta masukan dari rekan sejawat atau kepala sekolah atur eksekusi deliver pertanyaan Siapa yang bisa mengarahkan atau memantau pembelajaran yang saya lakukan di kelas? Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Peran sebagai apa saja? Kapan usaha mencapai model pembelajaran yang menyenangkan akan mulai dilakukan? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan melakukan usaha dalam mencapai model pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan? Mengajak teman sekantor yang memiliki keinginan yang sama. Bergabung dengan grup guru mengajar. Menggunakan model pembelajaran yang atraktif dan melibatkan siswa Melakukan variasi terhadap model pembelajaran sesuai konteks materi Kegiatan yang dilakukan Berahlak, kreatif, aktif, dan mandiri Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3. Terima kasih banyak. Salam guru hebat.